Karena Allah itu kalau sudah cinta pada seorang hamba, bukan dikasih dunia, dikasih musibah. Ya, kasih musibah. Supaya dengan musibah itu lebih lekat dengan Allah. Allah itu cemburu, maha pencemburu. Jangan ada dunia yang dia pikirkan ingin dipikirkan, itu hanya Allah saja. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka segala yang dianggap kurang itu akan dikembalikan dengan sangat luar biasa berlimpah.